Uh, saya bisa anu gak ya? Ini, ini Bukan, saya bisa japri website bapak gak ya? Buat contohnya ada tuh aja, saya bisa, bisa, bisa, bisa. oke. Okay. Website Ari bapak Ari Ari siapa? Ariandi. Ari Ari. Ari Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ariandi, saya carinya di mana ya? Biar enak ya iya sebab bapak chat di OC test deh biar saya bisa langsung japri oh, nama, oh, nama web saya kiman tool eh kiman aja saya nggak bisa nyari nih. Soalnya udah saya cari tadi nih foto-foto gitu kan Oke. Okay. Mantap. Set. bentar Nah, kayak gitu, Pak. Manis. Ada hitam juga. Nah, itu tadi tadi kelewatan tadi kelewatan nah ini dia warnanya hitam, ini, ini, ini. Warna hitam kan? iya oh tau cuman ini banyak kurang ya kurang kayak kecil gitu loh pelokan dilebarin ya oh jadi ya kalau coba lagi deh kanan, siapa tahu ada yang lebih lebar gitu pak nah kayak gini harusnya kan enak lebarnya itu cuman ya cari lagi nah, nah, nah, nah, nah. hmm, siapa tahu ada yang mirip-mirip kayak kurang aja gitu kalau kecil, kecil. Iya aneh gitu jadinya nah, nah, nah ini boleh warnanya hitam dah gas nah. Oh, oh, Nasib mantap, Kacar -kacar oh ya, gelapin mantap, apalagi tuh yang bisa tuh apa. Neo, Neo oh neon boleh, neon merah iya kalau yeah, bisa dikit, sip, hmm, sip. Tuh Lagi itu uh, Klakson, Klakson uh. gak usah deh langsung biasa aja jelas oh oke okay. udah itu aja berarti nih, Turbo berapa tuh? Gas Iya Enggak juga Bah. Enggak ada armor Jangan ditawar terus Habis duit saya Aduh Eh, interior cukup hitam aja deh Manis sudah nih Udah cukup Jangan ditawarin lagi <laughs> Kering Totalin aja pak Jadi, total Oke Iya itu aja udah udah oh, nunggu saya 500 bentar saya buka HP dulu bentar berapa? saya nggak pernah oh name banking ID bapak berapa pak ba? Kantong kantong 64. Oh kantong 575 kega gilaku Thank you kali nah. Pak Oh iya Nah ya California bah lu Iya. <laughs> Masih ya sampai sekarang kayak gitu intronya. Tinggal lagi ya. Oke. Okay. Berda ya, Pak. Thank you. <laughs> Mantap. Tuh cedika lagi. Oi, mantap sudah merah marun. Mantap. <tuh> atapnya ganti kayu, Pak. Atapnya ganti Menangis, dibuka buka kak. Oke, saya keluarin deh. Wede. Menangit guys. Mobilnya menangit. Oke, kita tonton jika dulu ya. Kita tonton jika dulu, modi, wih, tampen ngeli mobilnya. Wede. ganteng di krek ini hampir orange ini Orang. iya hampir orange merah-merah orange gitu bukan marun marun, pak. marun nah ini marun marun campuran orange ini Peleknya merah <laughs> emang kayak gini berarti merahnya ini mobilnya rada beda sih tuh gak ada oh, ya iya. yeah. Mm, nice, tinggal <comforting téléphone> atapnya. bensinnya kebuka dik, terus atapnya di buka bisa ga? paling lempar depan dulu dong. ini kan biasa om. Ya. satu, dua. kok yang ini om. ini. ya. lebih banyak juh. juga, mau ini lampu depan oh, diga -diga. Ini wah lampunya cek lampunya keren cek yang ini ada matanya satu, no nih satu, dua, tiga, oh ini aja nih, sebelumnya tuh ah, Oke, diga -diga. Lalu, dua, berinsang Dua, satu, satu sama dua. dua, tuh Oh ini jam mantap Yang mana? Ini nih ini. Ini. katanya Iya Oke, kita lagi Atapnya ini bember, bember belakang, gak belakang. belakang Satu, dua. Yang tiga garis katakan? Gak ada, cuma tiba -tiba. Depan. Oh, ya, dua aja Oke, okay. oh. <laughs> bisa hitam, lho. Bisa, bisa, bisa. Nih, ini om Nah. Noh. Waduh. Kalau ya, lebih banyak modifannya. Pelatnya hitam, Saya Oh, itu. Ya, ya. ganti gunya saya import nggak ada modipannya nih spoiler om oh. modi ya pasang yang melengkung tadi om yang warna ini yang nomor 2 tadi oke. ya ini ini oke takutnya harus dua lagi udah, ini udah dipakai habis terus apa lagi nung no? plat. plat platnya ngalpot gak jadi ganti nih satu dua yang dua tadi om eh satunya ini yang besar ini. Oke, tak boleh 15.000 lagi. Waduh. Hmm, apa-apa ya? Siap platnya hitam itu. Ini. Nah, ini. Oke. mantep Sip. Tambah mantap. Oke, gambar 15.000. Neon-neon. Neon. Merah-merah. Neon. Neon. Warna merah. taruh aku beli uang dulu, aku besok. Ya. <laughs> Oh, mantap kan ini kita langsung coy. ke bengkel. <laughs> Belum kok. Gila cuy nah. Full modif cuy. Mobil modip saya modip standar modip sekali kanan. masih aduh suram. Mau ganti mobilnya? Enggak mau bakar. Iya, cuman lu udah ada. Biar enggak sama. 900 ribu ya. Hmm. Atau lah Supra. Sayu. 3 juta. 3,5. Ya, merah ini ya, lo oh. mana merah ini ya, nah itu merah tuh, pelek apa pak warna, merah, warna lampu, lampu. Oh, merah merah ya ini, terus pelek, oh. pelek mau yang itu ya. udah berapa om, Di 180, 180. Oh. pelek ganti, Wih, gila yang tadi Om. Kembali enggak ada import nih Eh. Ya, Merci banyak. Waduh, Kali tadi. Itu BMW. Iya. beda merk Ini juga. Yang tebal, Yom. nah ini nih. Nah, ini. Udah serius Terus, apa lagi? Udah, Om Oke, cukup Boleh minta KTP, Om? Oke okay. <tiatch> <Wow>, Ngeri <gaduk> Mantap sekali, guys! Full hmm. modi, Bu! kp tandai kp dulu nah kp leket belakang nah. mana? belakang kanan ikuti saya nih wadah oh ngeri iya. oh. parkir sekali. di depan dua berapa lah kecepatannya ditambahin turbo? ngidupin Tahu turbo coba pak? Nanti deh, kita balapan di tol Kantran. Kalau udah siang, hei, <laughs> aku pakai yang putih. <laughs> lah. balikan dulu. Astaga, nyangkut sini. <laughs> Ternyata kan bisa naik, rendah itu. Wow, now. sangat menarik. Oke, okay, guys, sudah upgrade tadi ya. Kalian dengar sendiri, gue sudah upgrade Nitro. Mari kita coba ke tol kanan. Akhirnya gue record GTA lagi <laughs> setelah sekian lama. Nge Review mobil doang sih. Jika tadi udah modif juga ya, seperti yang kalian lihat. beda bunyinya, lah. Mari kita lihat apakah lebih cepat dari kemarin. Kemarin itu tanpa modif nitro, cuman ya ini gue nggak tahu juga. TV nitro, klik apa enggak, guys? Ini kayaknya lebih. <laughs> apakah mengecewakan gitu, lah? Setelah jalan lagi. Waduh. Oke. Okay. Dengan secara paksa ya. betul <guluh> kanan, mari kita coba. Oke. Okay. Apakah bisa menembus dua setengah lebih? Wah, enggak. Enggak kayaknya deh. Wah, enggak. Cewa, guys. Nitronya di mana? Ini kan rem, kecewa. Aduh, kecewa! Lur, itu dua ratus doang. Ini jalan turun, astaga! Oke, kita balik. Seminyak dulu. Oke, guys, sekian dulu video pada hari ini. Gua mau menjalani kehidupan lagi sebagai chef ya, karena gua di GTA ini sebagai chef ya. Tadi udah ngambil bahan makanan gitu kan, soalnya kami ada pesanan banyak sekali sampai seribu. Jadi udah ngambil tadi ya, bagi 4 dua setengah semuanya. Kemayan ya, usahanya. Jadi, geng penuh.